Halo guys, ketemu lagi di Channel F. Kali ini kita akan membahas tentang film Bad Boys for Life. Bagaimana ceritanya? Yuk, kita simak. Film ini menceritakan tentang dua polisi bagong yang telah bersahabat sejak lama, detektif Mike dan Marcus. Adegan diawali dengan Polantas yang mengejar mereka karena mereka ngebut di jalan menuju rumah sakit di daerah Miami karena cucu Marcus baru lahir. Mark. Kemudian kita beralih ke sebuah penjara bernama Santa Maria Hotel di Meksiko. Di sana terjadi insiden pembunuhan terhadap sipil wanita yang menyebabkan seorang tahanan wanita kabur dan dijemput oleh seorang lelaki yang ternyata anaknya. Mijo. Wanita itu menaruh dendam terhadap para penegak hukum yang telah menghukum mati suaminya dan berencana menjadikan anaknya sebagai asasin untuk membalas dendam. Sebut saja namanya asasin ya. Dengan data yang diberikan, tampak di sana detektif Mike salah satu target pembunuhan oleh wanita tersebut. Di tempat lain, Mike dan rekan-rekan polisi sedang merayakan hari kelahiran cucu Marcus. Pelabuhan Harbor, Miami. Asasin dan rekannya sedang mengambil uang yang disembunyikan mendiang ayahnya untuk modal misi pembunuhan. Namun terjadi pengkhianatan oleh rekannya. Dengan gampang, asasin ngeberesinnya sendirian. Alhasil, rekan rekan yang tersisa terdiam dan akhirnya patuh menjadi anak buahnya. Misi pun dilanjutin. Di saat yang sama, Marcus dan Mike sedang ngobrol di bar. Marcus menasihati Mike untuk segera menikah karena dia sudah tidak muda lagi. Dia juga mengatakan dia ingin pensiun jadi polisi. Mike nggak terima dan menantang Markus untuk lomba lari dan kalau dia menang Marcus nggak jadi pensiun. Singkat cerita mereka mulai lomba lari. Tiba-tiba datang assassin dengan motor langsung menembak dada Mike dan kabur. Mike langsung dibawa ke rumah sakit untuk dioperasi. di markas, assassin dikomplain oleh ibunya untuk tidak membunuh Mike duluan. Misi pun dilanjutkan dengan membunuh target-target yang tersisa. Mantan jaksa Rodrigo Vargas kena dor di kolam, dokter forensik Jack Weber kena dor di atas kapal pesiar, dan hakim Leon Sorensen juga kena dor di depan gedung pengadilan. Semuanya mati, kecuali Mike yang akhirnya sembuh setelah operasi. Di masa pemulihan, Mike mengajak Marcus untuk membantu menyelidiki kasusnya, namun Marcus menolak dan mengatakan untuk pensiun dan berhenti. Hal ini juga selaras dengan Kapten Conrad yang melarang Mike ikut campur kasus ini dan menyerahkannya kepada tim investigasinya bernama EMU untuk menanganinya. Mike tetap gak terima, dia pun melakukan penyelidikan sendirian. Dimulai dari Manny, mantan supplier senjata ilegal, kena perbal ala preman oleh Mike di gitu, toko olahan daging miliknya. Hasilnya, dia dapat seorang nama bernama Booker Gracie, terduga sebagai pelaku yang memordih peluru P90 hairstyle yang menembak dada Mike. Dia melaporkan ini ke Kapten Conrad, namun lagi-lagi dia kena omel untuk ikut jangan, jangan ikut campur, akhirnya Kapten mengalah untuk mengikutkannya di tim Emo. Oh, fuck, fuck, fuck. Tim Emo ini terdiri dari Rita sebagai kepala tim, drone urusan IT, Vanessa dan Charles sebagai lapangan. Terjadi sedikit perkenalan di markas sambil sindir-sindiran. Mereka pun bergerak ke sebuah gudang yang menjadi tempat transaksi peluru ilegal Booker Gracie. Terjadi tembak-tembakan di sana dan Booker mati. Di saat yang sama, seorang intel bernama Carver menelepon Marcus yang sedang santai bersama Mama. Dia mengatakan bahwa penembak Mike akan membunuhnya. Kemudian menelepon Mike untuk mengajak ke lokasinya yang diberitahu Carver. Di sana, Mike bertemu Armando. Ya, itulah nama asasin tersebut. Mereka berkelahi, namun Armando berhasil kabur. Esoknya, Kapten Conrad sedang menasihati Mike. Namun tiba-tiba, Armando menembaknya dari kejauhan dan Kapten mati di tempat. Hal ini membuat Marcus dan Mike damai dan akhirnya bersatu untuk mengusut kasus ini. Hari berikutnya, berdasarkan data keuangan Booker, mereka pergi ke rumah seorang akuntan untuk investigasi. Banyak kelucuan terjadi di sini, karena akuntan lagi mabok dan Markus yang tidak mau investigasi dengan cara kekerasan. Saat yang sama, tim Emo datang membantu. Ternyata Markus yang menelepon mereka, mereka semua akhirnya bergabung dan melanjutkan investigasi. Dari data yang didapat, diketahuilah Zuelo, seorang kriminal yang ternyata mantan anak didik Marcus di masa ekskul basket dulu. Mereka pun bergerak ke sebuah klub di mana Zuelo sedang merayakan ulang, -ulang tahunnya. Happy Birthday, Terjadi kejar-kejaran right yang akhirnya mereka bertemu si Armando, si asasin, setelah membunuh Zuelo. Sambil kabur, menggunakan helikopter, Armando meneriakkan kata-kata Hasta el fuego Hasta el fuego kepada Mike Armando pun lolos kembali Di markas, HP Zuelo yang didapat berbunyi Ternyata Armando menghubunginya Untuk bertemu di sebuah gedung tua di Meksiko Ternyata kata-kata itu mengingatkan Mike kepada seorang wanita mantannya bernama Isabel Aretas, seorang wanita yang ternyata menaruh dendam kepadanya karena menipunya sebagai kekasihnya untuk menjebak suaminya dan dihukum mati, sedangkan dia dipenjara seumur hidup. Di sini diketahui juga, ternyata Armando adalah anaknya Mike. Mike kemudian berangkat ke Meksiko untuk mengakhiri semuanya, disusul oleh tim Emo dan Marcus. Di sana terjadi perang antara Mike, Marcus, Emo melawan Armando, Isabel, dan anak buahnya. Sampai akhirnya Isabel pun mati, dan Armando mengetahui ternyata Mike adalah ayahnya. Anamando pun tertangkap, namun Mike merasa bertanggung jawab karena dia ayahnya. Armando akhirnya dipenjara, namun hubungannya dengan Mike membaik. Adegan ditutup dengan pesta ala Amerika dan usaha makcomblang Mike dan Rita oleh Marcus. Big one. Baik, kita masuk ke bagian review. Film ini dirilis tahun 2020 dengan direktur Adil LRB dan segenap pemeran utama antara lain Will Smith, Martin Lawrence, Vanessa Hudgens, Paula Nunes, Alexander Ludwig, Joe Pantoliano, KTD Castillo, Charles Melton, dan Jacob Scapio. Ceritanya fresh, banyak adegan kocak dan konyol terutama dari dua polisi bagong ini, seperti Marcus yang bosan jadi polisi pengen pensiun, Mike bujang lapuk sok gagah, tim emo kayak polisi ABG, dan Kapten Conrad yang bijak dan sabar, tapi kalau udah marah mencak-mencak. Film yang harusnya bawa office, namun sayang tahun rilisnya berbarengan dengan pandemi corona yang melanda dunia. Pesan yang dapat diambil antara lain, dengerin sahabatmu karena itu pasti yang terbaik, jangan lupa kalau nanam bibit ladangnya diurus, awas kalau cewek dendam mampus. Oke guys, sekian review dari saya. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa bantu subscribe dan like. Supaya channel ini berkembang dan bisa update terus film-film menarik lainnya. Bye.